Saudara-saudara sekalian umat uskupan Pangkal Pinang yang terkasih, semoga Tuhan memberi kalian damai, semoga pulau-pulau bersukacita. Pada kesempatan ini saya bermaksud memperkenalkan kembali sebuah buku kecil berjudul Sukacita menjadi Gereja Partisipatif, khususnya karena di dalamnya ada informasi tentang apa yang kita sebut identitas keuskupan pangkal pinang. Saya berharap bahwa melalui media ini, kita dapat sekali lagi mempelajari, mengenal kembali apa yang menjadi identitas keuskupan kita. Seperti kita ketahui bersama, kalau kita mengatakan identitas keuskupan pangkal pinang, maka itu dirumuskan dalam tiga hal berikut, yaitu visinya apa, misinya, dan spiritualitasnya. Kita akan melihat satu persatu berkaitan dengan identitas ini. Yang pertama, kalau kita bertanya tentang identitas itu, berdasarkan sinode kedua, nomor tahun 2011 ditegaskan begini Rumusan tentang identitas kosupan Bangkalpina memuat tiga unsur yaitu visi misi dan spiritualitas Visinya umat Allah kosupan dijiwai oleh Allah Tritunggal Maha Kudus bertekad menjadi gereja partisipatif Visi Misi, membangun komunitas basis gerejawi yang inklusif, dialogal, berakar pada iman dan ajaran gereja, peduli terhadap lingkungan hidup, profetis, berpihak pada yang miskin, transformatif, kekeluargaan, dan memberdayakan. Misi, spiritualitas, kemuritan, dan hamba Allah. Itu secara ringkas. Identitas dirumuskan dalam visi, misi, dan spiritualitas. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan visi. Apa dasar penetapan visi kauskupan pangkal binatang yang ditetapkan dalam sidode kedua tahun 2011. Dasar penetapan visi Puskesupan Pangkal Pinang adalah semangat pembaruan konsili Vatikan kedua sebagaimana tercermin dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan, khususnya dua dokumen yaitu Lumen Gentium, Konstitusi Tentang Dogmatis Tentang Gereja, dan Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini. Demikian juga latar belakangnya adalah refleksi gereja di Asia secara keseluruhan di benua Asia ini, dan tentu saja juga mempertimbangkan konteks dan sejarah konskupan panggal pinang itu sendiri. Berdasarkan itulah semangat pembaruan konsilimatikan kedua, dokumen et spes, tapi juga refleksi gereja di Asia, demikian juga konteks sejarah pengalaman dari kauskupan panggal pinang itu sendiri. Berdasarkan itu semua, kemudian dirumuskanlah Visi yang tadi sudah saya sebutkan yaitu umat Allah, koskupan pangkal bintang, dijiwai Allah Tritunggal Maha Kudus, bertekad menjadi gereja partisipatif. Ada beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan. Pertama, Allah Tritunggal ini dikatakan dijiwai Allah Tritunggal, maka kita perlu mengerti sedikit atau yang paling penting, tentang Allah Tritunggal itu. Allah yang kita imani adalah Allah Tritunggal yang memiliki sifat-sifat yang khas, yang perlu kita kenal. Pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. Pertama, secara hakikat, dari segi hakikat, Allah yang kita imani itu adalah Bapak, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 7. Jadi, kalau kita bertanya tentang Allah yang kita imani, hakikatnya Dia adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu dari segi hakikat, dari segi sifat. Allah yang kita imani, maka sifat utamanya tentu saja adalah kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Baik menyangkut hakikat Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah satu dan sifat kasih itu kita temukan rumusan yang sangat padat yang diungkapkan oleh Rasul Paulus demikian kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13 di dalamnya sudah terkandung dua pokok tadi hakikatnya bahwa putra Roh Kudus dan satu sifat utamanya adalah kasih. Nah dalam relasi dengan manusia, Kasih Allah itu sifatnya gratis, murah hati dan penuh kerahiman. Waktu ia menciptakan dunia dan manusia dan seluruh ciptaan, gratis ya, bukan atas jasa-jasa kita. Karena itu, Allah yang adalah Kasih itu juga memiliki sifat utama Maha Rahim. Allah Bapak Putra dan Roh Kudus hidup dalam persekutuan kasih dalam diri mereka sendiri tetapi nah ini juga penting Allah perhitungan itu ternyata tidak diam saja atau tidak berdiam saja dalam diri sendiri melainkan bergerak keluar misi katakanlah demikian untuk apa bergerak keluar itu pada prinsip berarti Allah tritunggal tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan, satu, menciptakan dunia dan seluruh isinya. Dia tidak hanya menciptakan, tetapi juga kemudian memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, termasuk kita manusia. Bukan hanya memperkenalkan diri, tetapi juga menyelamatkan manusia, dan seluruh ciptaan. Itulah kurang lebih pokok-pokok iman kita akan Allah tritunggal. Dikatakan dalam lulusan visi bahwa kita ingin menjadi gereja yang dijiwai Allah tritunggal. Sekarang apa maksudnya dijiwai? Paling tidak ada tiga makna dari dijiwai Allah tritunggal yang pertama, dengan mengatakan dijiwai Allah Tritunggal", kita mengakui bahwa dia Allah Tritunggal. Itulah bukan yang lain, yang merupakan sasaran iman kita. Kita beriman kepadanya, kepada Allah Tritunggal yang tadi memiliki sifat-sifat yang khas, tadi, perlu kasih, kerahiman, dan murah hati kedua. Dijiwai Allah Tritunggal berarti kita sebagai gereja mengakui bahwa dia Allah yang penuh kasih rahim dan hati itu merupakan sumber dan dasar hidup kita. Allah merupakan dasar dan sumber hidup kita karena dialah yang sejak awal mula dahulu ya tapi juga senantiasa sampai sekarang dan kelak nanti terus-menerus menciptakan, memberikan kehidupan kepada kita dan seluruh ciptaan. Sumber dan dasar. Konkretnya berarti bahwa kita harus memiliki relasi yang erat dengan Allah. Tanpa relasi dengan Allah, kita tidak dapat hidup itu arti kedua dari dijiwai. Berarti kita menjadikan memandang Allah sebagai dasar dan sumber hidup kita. Kita harus memiliki relasi yang erat dengan Dia. Ketiga, dijiwai alat juga berarti bahwa kita menjadikan Allah itu memandang Allah sebagai model hidup gereja. Kita ingin hidup seperti Allah Tritunggal hidup dan karena Allah Tritunggal hidup dalam persekutuan cinta kasih maka gereja juga hidup ingin hidup dalam persekutuan cinta kasih dalam dokumen gereja nomenjensium nomor 4 dikatakan demikianlah gereja tampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan nama dan putra, dan roh kudus. Demikian juga, karena Allah ditunggal tidak berdiam dalam hidupnya sendiri, melainkan keluar melaksanakan misi penyelamatan, gereja juga harus melaksanakan karya misi mewartakan kabar gembira kepada seluruh makhluk ciptaan. Itulah arti DGY Pertama Kita beriman padanya. Kedua Dialah sumber dan dasar Hidup kita dan ketiga Kita ingin hidup Mewujudkan Gereja kita Seperti Allah sendiri yang hidup dalam kasih Dan juga melaksanakan Misi mewaktakan Melaksanakan, mewujudkan Kerajaan Allah Berikutnya kita bisa bertanya apakah ada contoh hidup jemaat yang dijiwai oleh Allah Tritunggal itu. Dalam kitab suci kita menemukan contoh jemaat yang hidupnya dijiwai Allah Tritunggal yaitu dalam kisah para rasul bab 2 ayat 4 sampai 47 cara hidup jemaat perdana. Kita mengatakan demikian, karena di sana dilukiskan. Bagi jemaat perdana itu, Allah Tritunggal merupakan saksaran iman mereka, demikian juga menjadi sumber dan dasar, serta model yang menjadi pedoman hidup. Jemaat perdana hidup dalam relasi iman yang erat kepada Allah Tritunggal, membangun persekutuan satu sama lain, serta berani melaksanakan tugas perutusan dengan memberi kesaksian hidup. Kemudian dikatakan juga bahwa dalam dalam rumusan visi itu kita ingin menjadi gereja partisipatif. Gereja partisipatif berarti bahwa semua anggota gereja ikut mengambil bagian dalam hidup dan pelayanan gereja dalam melaksanakan perutusan yang dipercayakan Allah kepadanya. Jadi, semua anggota gereja diharapkan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan cita-citanya. Dasar dari partisipasi itu adalah sakramen baptis. Melalui pembaptisan, seseorang dipersatukan dengan Kristus, dibentuk menjadi umat Allah, dan ambil bagian dalam tiga tugas Kristus sebagai Imam, Nabi, dan Raja. Masih berkaitan dengan visi, kita dapat bertanya lebih lanjut, seperti dalam buku ini di nomor 8, perwujudan konkret gereja partisipatif itu meliputi tiga aspek. Sebutkan. Nah, karena kita mengatakan dijiwai ala tritugal yang adalah persekutuan kasih, tapi juga yang melakukan misi, perwujudan konkret gereja partisipatif itu meliputi tiga aspek: pertama, berpusat pada Kristus, menyangkut relasi dengan Allah, untuk selalu dalam relasi dengan Bapa dan Roh Kudus, membangun komunio, dan melaksanakan misi. Tiga aspek dari perwujudan gereja partisipatif itu berpusat pada Kristus dalam relasi dengan Allah, Bapa, dan Roh Kudus, membangun komunium, dan melaksanakan misi. Apa artinya satu persatu sekarang? Ya? Berpusat pada Kristus secara singkat bisa dikatakan demikian, gereja berpusat pada Kristus berarti gereja selalu hidup dalam relasi dengannya, relasi yang erat dengan Kristus. Yesus Kristus sendiri juga berjanji akan hadir di mana kita berkumpul atas namanya. Sabdanya senantiasa menuntun hidup kita. Kehadirannya secara istimewa dalam Ekaristi menjadi sumber kekuatan bagi gereja untuk berziarah di dunia ini. Tapi juga pribadi hidup dan karya Yesus Kristus menjadi pedoman hidup yang konkret bagi setiap anggota gereja. Itu artinya berpusat pada Kristus. Yang kedua, membangun komune. Mengapa gereja membangun komune? Ini juga sesuai dengan ungkapan dijiwai alam tritunggal itu. Hidup alam tritunggal adalah hidup dalam persekutuan, komunium, kasih antara bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka gereja juga yang dijiwai alam tritunggal harus memahami dan membangun diri menjadi persekutuan atau komunium, kasih itu. Dalam Komentensi Nomor Empat dikatakan demikian. Demikianlah seluruh gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah alasan kenapa kita harus membangun komuniom. Di mana pertanyaan berikutnya dan bagaimana? kita melihat perwujudan gereja sebagai komunium itu. Gereja sebagai komunium itu kita bisa melihat atau terwujud dalam aneka macam komunitas atau kelompok-kelompok dari yang lebih kecil hingga yang lebih besar. Artinya dari keluarga-keluarga, KBG-KBG, wilayah, kelompok-kelompok kategori stasi, paroki, kepikepan keuskupan, dalam relasi tentu saja dengan gereja di seluruh dunia, gereja universal. Dijiwai oleh Allah Tritunggal dipimpin, dibimbing oleh uskup, seluruh umat dan komunitas membangun persekutuan kasih, persaudaraan sejati dalam relasi dengan gereja universal. Bagaimana? Corak, relasi antara anggota-anggota gereja yang terdiri dari kaum awam, para religius biarawan biarawati, dan yang disebut klerus. Klerus itu maksudnya diakon imam uskup paus. Di dalam gereja diharapkan bahwa umat awam, para religius biarawan biarawati, dan klerus diakon imam uskup paus saling mengakui dan menerima sebagai saudara. Dalam Lumen Gentium nomor 32 dikatakan demikian, Dengan menganut teladan Tuhan, para gembala gereja saling mengabdi dan melayani umat beriman lainnya. Sedangkan kaum beriman dengan suka hati bekerja sama dengan para gembala dan guru mereka harapan yang begitu para gembala gereja melayani umat mau bekerja sama dengan suka hati dengan para gembala di satu pihak, seluruh anggota gereja merupakan satu umat Allah yang terpilih satu Tuhan satu iman satu baptisan samalah dikatakan dalam Lumen Jensium, martabat para anggota karena kelahiran mereka kembali dalam Kristus. Sama pula rahman para putra putrinya, sama pula panggilan kepada kesempurnaan, satu keselamatan, satu harapan, tidak terbagilah cinta kasihnya. Jadi dalam Kristus dan dalam gereja tidak ada perbedaan karena suku atau bangsa, karena kondisi sosial atau jenis kelamin sebab tidak ada Yahudi atau Yunani, tidak ada budak atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, sebab kamu semua itu satu dalam Kristus Yesus. Lumen Densium 32 di satu pihak. Di lain pihak, sesuai dengan karisma dan panggilannya masing-masing, para anggota gereja berpartisipasi secara khas, secara khusus sesuai dengan karismanya masing-masing kaum awam dipanggil dan diutus untuk secara khusus mewujudkan kerajaan Allah melalui kehidupan dan tugas mereka di dunia. Lumen Gentium 31. Kaum para religius biarawan biarawati memberi kesaksian tentang kasih Allah Tritunggal melalui hidup mereka yang dibaktikan kepadanya. Lumen Gentium 31. Kaum Klerus melaksanakan tugas dan memenang sesuai dengan tabisan yang diterimanya untuk melayani saudara-saudara mereka supaya semua yang termasuk umat Allah dengan bebas, teratur, bekerjasama dalam perjalanan menuju tercapainya keselamatan rupenensiu ke-18. Satu aspek lagi, dari tadi sudah ya berpusat pada Kristus, membangun komuniio, yang terakhir adalah melaksanakan misi atau perutusan. Mengapa demikian? Kemarin lagi karena kita ingin menjadi gereja yang dijiwai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal sendiri ternyata tidak berdiam dalam dirinya. Allah Mengambil inisiatif untuk secara bebas keluar dari kehidupannya, menciptakan dunia dan manusia tidak hanya itu, memperkenalkan diri serta mewartakan dan mewujudkan karya keselamatan bagi manusia dan seluruh ciptaan, karena itulah kita juga sebagai gereja ingin melaksanakan misi. Karena misi itu mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus. Dalam hidupnya di dunia, Yesus Kristus mewartakan kabar gembira dengan membangun kerajaan Allah yang maha rahim. Nah, itu juga kita dijiwailah tritunggal, tapi juga akan ingin mengikuti Kristus. Gereja melaksanakan misi Allah sendiri mempercayakan tugas perutusan itu kepada gereja. Apa artinya melaksanakan misi atau perutusan itu? Gereja tidak boleh menjadi kelompok yang tertutup dalam dirinya sendiri. Melaksanakan misi berarti berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah. Melaksanakan misi berarti berpartisipasi dalam perutusan Yesus Kristus untuk mewartakan kabar gembira, mewujudkan kerajaan Allah yang Maha Rahim. Karya misi itu bersifat universal, ditujukan kepada semua manusia, serta seluruh makhluk hidup dan alam ciptaan, semua universal di satu pihak. Tapi di lain pihak harus juga juga bahwa gereja mengikuti teladan Yesus Kristus selalu juga memberi perhatian lebih khusus kepada mereka yang miskin, lemah dan tersingkir. Demikianlah uraian tentang visi sebagai bagian dari identitas. Jadi identitas adalah akan mencakup visi, misi dan spiritualitas. Yang sudah saya uraikan ini adalah misi. Gereja Keskupan Pangkalpinang dijiwai oleh Allah Tritunggal mau berkendak percita-cita menjadi gereja yang partisipatif, berpusat pada Kristus, membangun komuni dan melaksanakan misi. Terima kasih.